Ya balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabyang Pastinya semoga kalian sehat ya Dan bisa bahagia, bisa ketawa, bisa senyum, bisa semuanya Kali ini ku mau bahas satu berita yang lagi lumayan ramai di perbincangan Lumayan trending yaitu Vokalis dari Superglade Yaitu Lucky Lux Atau kita sering dengar buluk Superglade Ada berita apa sih? Apa sih yang terjadi sama dia? so Langsung aja kita langsung menuju ke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 Oke langsung menuju yang pertama guys ya kasusnya apa sih apa sih yang sedang terjadi sama Lukman Lex kalau nggak salah namanya si buluk aslinya tuh ya gua mencari beberapa video atau kasus-kasusnya gitu ya gua mencari kebanyakan di YouTube jadi berbentuk video so kalau sekarang kalian ketik di YouTube buluk yang muncul adalah ya ini video tentang dia tuh punya channel YouTube ya namanya Catatan Si Buluk Dimana para kru krunya itu juga nggak tahu dia di mana dia tuh sedang menghilang karena kasus apa? Karena kasus pengakuan korban dugaan penipuan investasi dia tuh diduga ya diduga menipu beberapa orang dan sekarang menghilang nggak ada yang tahu di mana. Selangsang kita menuju ke kasusnya yang pertama ya. Video yang pertama ini. Ini judulnya pengakuan korban dugaan penipuan investasi oleh buluk X superglad ketipu sampai miliaran. Ini dari channelnya Hai. Oke, Oke. dari pertama dari gue ya. Nama gue Wesley Irawan Sinaga. Oke. Sebelah kanan gue, Yosi. Sebelah kiri gue, Evan. Oke. Okay. Glenn. Glenn. Nah, kita kumpul di sini ini mereka ini orang-orang yang ketipu ya guys ya yang ketipu sama si buluk itu dimana investasi yang dia lakukan itu investasi uh, bulok gitu ya investasi apa namanya beras bulok gitu langsung aja kita dengerin ya Sini kebetulan kita punya satu nasib nasib yang sama Kebetul okay. kita adalah orang-orang yang kemarin melakukan investasi pengadaan bulok Cirebon beras bulog. Ya itulah ya pengadaan bulog beras di Cirebon beras bulog Cirebon lewat Lukman Naksmana alias buluk ya inilah nama aslinya ya nah truk uh, setelah kita melakukan investasi bro, bro. Sorry, ya. ya oh ya oke okay. dengan buluk setelah kita melakukan investasi Hi. investasi ternyata profit atau keuntungan yang beliau janjikan sama sekali nihil kita ada bukti buktinya dan kebetulan memang <tuh>. baru saya Bang Yos sama Evan yang udah lapor ke polisi ya. Dan sempat dilaporin ke polisi ya ini kasusnya nggak main-main berarti ya ini kasusnya serius karena kalau nggak salah jumlah jumlah ya. uang yang dirugikan oleh si buluk ini sampai miliaran gitu kasusnya. Dilaporan di laporan ke polisi. Ini beritain, kalau urginya, eh. awal, awal mulai terlibat Oke, okay. jadi dari okay, ini ya? ceritanya, jadi, ya guys. Ya, gue kebetulan gini, uh, di Cibuluk, si tahun kedua, kalau makan hujan, ya, sonnya jadi agak berisik. Jadi, dia kerja di Buluk Cirebon, sebagai kalau nah, terus di situ ada proyek yang mau dijalanin dengan uh, profit sebesar enam belas persen per dua minggu nah okay. ya di tanggal 16 Januari gue langsung invest senilai 1M 55 juta ini baru dari satu orang ya guys ya nih. langsung dari orang ini aja uang yang digelapin sama buluk diduga digelapin sama buluk itu udah sampai 1,55 juta miliar ini baru satu orang belum yang empat ini guys Langsung ya Invest senilai 1M 55 juta Oke ya gitu. nah, Itu besar deh ya? Sampai akhirnya di bulan Februari dia minta tambahan Sama dia kasih sebuah screenshot uh, Chat yang katanya dari kakaknya Yang okay. orang Bulog itu bahwa ada project baru Nilainya 200 juta sama terakhir di bulan Maret tambahan lagi 225 juta. Anjir, itu nah, banyak banget, Cuk. Yang harusnya tanggal 13 Mei kemarin itu profit dan modalnya turun. Ternyata nihil, enggak ada sama sekali. Okay. Jadi total yang gua alami yang kerugian gue itu sebesar 1 M 480. 1 M 480 miliar juta. juta. 1 miliar 480 juta nah itu iming-imingnya kita dapat profit 16% per 2 minggu tuh gede mbak karena menurut gua kalau gua bisnismen ya dengan kondisi investasi dengan profit 16% per 2 minggu itu gede banget makanya oke okay. ini dijanjiin dan ya 16% persen kan, per profit ya kakaknya dan kita waktu itu memang gua secara pribadi cuman melakukan investigasi membuktikan kalau kakaknya beneran di tapi masalah proyeknya beneran ada atau nggak gua nggak tau gitu oke okay. 2021-2022 Januari ya. Dan janjinya di tahun ini ya 2022 Jadi dia itu janji ke kita semua Pembayaran profit itu sama Tanggal 13 Mei 2022 Nah di tanggal yang sama itu pun pula Dia tiba-tiba hilang Di pelan bumi sampai sekarang Jadi terhitung tanggal 13 Mei 2022 Si Buluk menghilang Kita udah coba hubungin keluarganya Terus kita udah coba hubungin pacarnya yang tadinya katanya istrinya katanya pacar dan okay. mereka semua juga bilang nggak tahu keberadaannya di dimana di mana sampai akhirnya di tanggal 14 itu kan uh, ibunya kan meninggal dan dia tuh enggak hadir dalam acara dan bertepatan gitu ya. nyokap ya keluarga lagi berduka gitu ya. sama ibunya. Kok bisa gitu loh? gitu. Oh, lah kalau gua pribadi gua tahu sosoknya Buluk ya dari gua zaman SM SMA lah. Gua tahu benar dia lah gitu kan. gitu ya, cuma memang kita so, kita udah tahu ya kasus besarnya itu seperti apa. Jadi kasus besarnya itu si Lukman laksmana atau Buluk ini ya diduga menggelapkan uang gitu ya dengan modus investasi Buluk beras gitu ya. Oke, ini yang menarik nih. Ini, ini channel-nya si Buluk itu sendiri, catatan si Buluk yang mengupload video-videonya. Tapi, isi videonya itu tentang kru-kru-nya di balik layar si catatan si Buluk ini yang menceritakan kronologinya gitu dari awal. Kenapa nih, si Buluk hilang kemana dia sebenarnya? kasus apa aja sih yang udah pernah terjadi sama dia gitu ya oke langsung kita ya oke okay, ini dia guys ya di video catatan si buluk yang baru aja upload 14 jam yang lalu kalau kalian mau nonton fullnya silahkan nonton di, di channel youtube ya catatan si buluk ini apa ya kalau menurut gue tuh bentuk bentuk kekesalan atau bentuk kekecewaan terhadap Buluk gitu video ini tuh sampai ditulis atau di ditulis dan divideokan akhirnya kata-kata seperti ini telah hilang Buluk Leksma, telah hilang Buluk Lukman Laksmana Raka Logatama terhitung sejak hari Jumat 13 Mei 2022 hingga hari pengumuman ini kami sudah mencoba menghubungi saudara Buluk yang kini nomor ponsel pribadi, akun sosial medianya sudah tidak aktif. Nomornya nggak aktif, akun sosial medianya juga nggak aktif. Ini lumayan panjang kalau gua bahas per kalimat, takutnya nggak cukup. Tapi di sini yang yang jadi apa ya? Yang jadi fokus nyolong fokus gitu ya. Di sini ada kata-kata cepat sembuh, look dari kami yang telah terhianati tim catatan si bulu sampai segitu kecewanya mereka ya tim cabul boys oke okay. di sini kita pun dan ini adalah kesaksian atau Ya kata-kata temennya dimana hari-hari si Buluk ini udah mulai menghilang gitu ya dari peredaran. Menghilang atau dalam tanda kutip tuh kabur gitu. Ketemu dia ya pada saat syuting. Dengan Thomas ya. Kalau gua ketemunya lengah manggung latihan sama syuting cabul. Selebihnya gak tahu menau juga. Ah, eh. Kenapa gitu kan gua gak tahu apa-apa kan. Jadi gua kayak... Emang ada apa lagi sih gitu? Gua nggak nyangka kenapa dia begitu. Gua nggak ngerti juga kenapa dia bisa begitu. Itu ini tadi ada kata-kata cepat sembuluk. Ini dimana mana bahwa menurut teman-temannya ini si buluk itu sakit gitu ya. Dengan melakukan hal ini tuh kayak ini tuh sebuah penyakit aja gitu, sebuah penyakit buat buat mereka gitu. Konten kita itu, uh, beberapa bulan terakhir itu tayang kan setiap Jumat ya Dan 13 Mei itu waktu itu hari Jumat Tepatnya jam hmm. 11 11 pagi Instagramnya hilang Nah, nah ini lagi, lagi. Ya. 13 Mei, jadi 11 kalau pagi, kan, pagi Instagramnya kan, Instagram hilang kalau, Wah ini ke-hack lagi apa gimana, apa yeah. gimana gitu lah iya kok kagak ada ya Terus anda tuh yang ngecek tuh nanya-nanya <laughs> uh, ke aduh ke Thomas, ke Ali gitu itu si Aan lapor sama kita. Iya betul. Karena kita mau ngetek ya. namanya dia, akunnya dia hmm. untuk yang episode Erik. Iya benar. Nah inilah di mana teman-temannya tahu bahwa akun Instagramnya hilang di mana teman-temannya ini mau upload video dan mau ngetek si Buluk tapi Instagramnya nggak ada gitu. Sa ya. Saat itu ya udah kita anggap mungkin handphonenya lobet atau apalah. Ya. Oh, mungkin dia nih butuh healing dulu gitu kan Asyik. karena waktu itu. Iya, iya dong. Butuh liburan ya iya kan. Waktu itu kan juga lagi uh, keadaannya dia lagi dalam musibah kan orang-orang hmm. tuanya lagi down lah, uh, down juga. Yeah. Yeah. Ya seperti oh, yang ya. tadi udah kita bahas ya. Tiga hari belakangan tuh Jum, uh, Rabu, Kamis, Jumat. bahwa semenjak saat dia hilang, di mana pas dia hilang, sehari sesudahnya orang tuanya meninggal gitu ya. Di mana ibunya meninggal gitu sampai 24 jam bahkan sampai dua kali 24 jam itu akhirnya di catatan buluk banyak banget yang uh, WhatsApp atau lapor kalau mereka lagi nyariin si dia dia oke okay. dapat kabar nah ini ada yang menarik nih teman teman yang teman-temannya ini tuh sampai gua nggak tahu nggak mau nyebutin atau males nyebutin atau apapun itu tapi Si Buluk ini dipanggil sama teman-temannya dalam video ini tuh dia gitu, bukan pakai Lu, Lukman atau Buluk gitu. Ya mungkin ini bentuk kekecewaan ya. Besok paginya satu hari ini bentuk bentuk tanggal 14 Mei itu almarhum eh, ibunya berpulang. Oke. Okay. Kita kaget juga kan waktu itu kabar di grup tuh tengah malam ya jam, jam satu jam 2 itu. Itu gua udah tidur karena abis syuting kan capek gua dapat kak, pas bangun tidur gue lihat wah inna lilai Almarhum ibunya dia meninggal turut bertukar cita buat keluarganya dia Sampai akhirnya okay. udah Korban muncul Kita panggil ke sini Kita undang ke Matas Kambul pas Cabul, hilang korban-korbannya udah mulai muncul Ya udah akhirnya semua itu di kita tampung doang Terus ya udah Cuman mereka bahas, si korban bikin grup Cuman itu aja sih oke okay. Nama gua Besli Irawan Sinaga Kegiatan sehari-hari gua sih seniman jadi ya nah, ini berapa korbannya ya guys ya Makan, jalan-jalan Minum <laughs> ya Oke okay, jadi kita udah dapat nih garis besarnya ya Inilah korban-korbannya sepuluh Diduga korban-korbannya Dimana karena Si Buluk ini emang hilang, jadi kasusnya tuh jadi... jadi enggak, enggak jelas gitu. Jadi abu-abu, sebenarnya Buluk ini pelaku atau korban juga enggak tahu ya kan? Dan kabarnya tuh, Si Buluk dikeluarin dari Superglade tadi, gua dapat ada video yang ngebahas dimana mana superglad itu memecat Si Buluk gitu. Gue lupa videonya enggak gua save tadi, so jadi... Ya kalau kalian mau tahu kasusnya lebih jelas Kalian atau kalian yang udah tahu kasusnya kayak gimana Coba tolong di komen di bawah Siapa tahu gue ada kesalahan membahas Atau ada kata-kata yang salah dari gue Tapi kalau kalian juga mau tahu Kasusnya seperti apa sih Kalian mau ngikutin Ya inilah channel-channelnya ya Ada di catatan si Buluk Ada di Hai Dan mungkin ada di platform-platform lainnya ya Ada di channel-channel lainnya yang Gue juga belum tahu So gimana Menurut kalian Apakah hmm, Memang Buluk ini adalah Apa kita bilang penipu Atau apa gitu Coba tulis di kolom komentar di bawah Biar kita sama-sama diskusi juga Apa sih sebenarnya yang terjadi Sama orang ini gitu Dan semoga kasusnya cepat selesai Si buluk cepat ketemu Dan kasusnya jadi terang gitu ya Oke segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang juga. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kalau ada update-update kasusnya, gua bakalan bikin lagi. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.